500.000 ya Mana ulti bu kaki jahanam anjing goblok anjim anjim anjing sial. Mana ultinya kakek ini pecahannya udah banyak oke okay, di oh aduh, aduh ini auto sempak ya kawan-kawan di kaldu-kaldu cantik dari si ake ya. Sempak ya nah. 1,2 ini selalu kita aduh ya boy. <laughs> Halo halo Baraya wayang ya Apa kabar semua nih e -e, Ketemu lagi dengan Mamang Joni Iya di channel tersinta kita Wayang Jackpot ya e -e, Seperti biasa nih Mamang Joni Akan menemani hari-hari kalian ya Dengan bermain si kakek Jahanam Oke e -e, Ayo kita langsung main si kakek oh ya sebelum main Ini mamang Joni ingetin mamang Joni lagi bagi-bagi kaos komunitas mamang Joni iya ayo diserbu ya uh, uh, mau tahu ininya caranya dapat kaos dari mamang Joni dapat giveaway ayo masuk ke komunitas mamang Joni ya oke okay. uh, nanti komunitasnya linknya mamang joni taruh di kolom komentar ya eh uh, uh, ayo Uh, uh, ini ya kita sudah ada di dalam game ya kawan-kawan ya, kawan -kawan, ya uh, uh. Nah, di sini juga langsung aja ya kita ini setting-setting cantik dulu ya sebentar ya uh, uh. oke langsung biasa kalau mau joni main kita mau langsung di spin ini aja ya speed cepat 1000 kali ya coba ya di bet 2400 ya mau joni tadi bawa modal oh, 80k aja ya. Aduh langsung dapat itu kali 8. Aduh tidak ada yang nyangkut lagi. 38 kayak ya ini chance pertama kita ya Lumbayan. Nah, uh, ini Moming Joni lagi malas kocok-kocok ya, jadi Moming Joni langsung di ini aja di, di spin cepat 1000 ya. Aduh sih, uh -oh. Aduh ini kayaknya bagus nih pecahnya Moming Joni. Berhenti ti spinnya spin seribu nya dihentikan aja ya Bentar lagi ya ini ya kalau ini oke berhenti ya kita gantikan oke udah kuning ya mereka boleh tidak dikasih ya nggak apa, apa nggak apa, -apa nggak apa sebayang langsung kita bayi di delapan puluh ya jadi apa ini ya lihat ya delapan ribu jadi apa ya kawan kawan ya Oke, aduh sih ya. Kosong ningan. Iya, aduh kosong lagi. Aduh kali 15-nya kena. Oke biru boleh. Mantap ditambah kali tiga lagi kuning. Oh, oh, enak sekali ya banyak pecahannya ya. Aduh tapi iya 23 kayaknya. <laughs> Belum ada apa-apanya ya niche-niche doang apa-apa kita kumpulin dulu ya kali-kaliannya ya Oke Oduh mereka jadi dapat kali empat Oke eh -e, senang lalu bayar lah ya udah kali-kaliannya udah 22 nih ya kita lihat nih Oh aduh kosong aduh aduh aduh aduh kak kosong Oke kuning jadi jam pasti boleh turun Oh, oh mantap Oke kaldu-kaldu cantik lagi kita dapat ya Aduh-aduh-aduh aduh adu, adu. Tapi sempak dikasih kaldu juga ya kawan-kawan ya Oke kaldu lagi sama Kalti e -e. Oke aduh siang ya. gak ada yang pecah lagi Oke ya e -e, 12 febu nih C ya gak apa-apa Oke cincin mantap Aduh gak ada ultinya Aduh eh Asia Oh aduh kali duanya enggak konek kaldunya aduh lo tank ulti li mamang Joni Iya. Oke kuning Oke hijau boleh turun kakek biru Oke hijau jadi pasti mana ultinya kakek ini pecahannya udah banyak Oke di ulti kaldu auto Sempak ya kawan-kawan, enak sekali, enak lezat. Aduh sih ya boy, enak, sempak kakek memang wangi ya kawan-kawan ya <sempok> Kita langsung ya all in lagi ya Di 240 ya, kita lihat dapat apa ini ya Bagus, apa bungkat nih mamang joni Ini ya, mainnya bar-barnya oke, Dapat kali lima kali dua, oke hmm -hmm. Oke Oh, uh -uh. yang tanya Mamang Joni main di mana ini Mamang Joni mainnya di Boswin 168 ya kawan-kawan ya. Heeh. Uh -uh. jangan lupa juga gabung ke komunitas Mamang Joni ya. Nama komunitasnya komunitas KSS tuh di komunitas Mamang Joni. Kalian bisa minta pola-pola ya saling bagi pola-pola cara bermain ini ya si kakek ini ya. Uh -uh. Kalian juga bisa. Minta link cek ektp bang yang bagus apa bang? He -he. Kalian juga bisa cari jodoh mun ayatnya sokwe itulah sana aja masuk ya ke komunitas momong joni ya. He -he. Hayu kita bakang bareng, -bareng di sana ya. Oke kita lanjut lagi nih iya ungu boleh. Iya bigu. oh oh, Pecah hijau Oke kuningnya juga ikut Mana ultinya Iya di ulti kaldu oh, oh, oh, oh. Aduh aduh aduh aduh aduh siap boy Aduh aduh Enak sekali ini Eh dapat lagi dikasih kaldu ya Auto sempak ya Kawan-kawan enak memang sempak si kakek uh, Aduh siap ya. Oke, langsung connect lagi. kali Kalilapan sama kaldunya oke, mereka jadi lagi. Tidak ada lagi yang mau pecah, tapi gak apa-apa ya. Saya -e -e, dapat mega ya. Oke, 90. Kayak ibu ya. Aduh, sih boy. Oke, ini banyak oke yang pecah. Turunin kaldunya lagi, kakek. Mana ultinya kakek Ulti lagi kaldu gak apa-apa kakek terakhir kan Tidak mau telat ngangkat ketek ya si kakek ya kawan-kawannya Aduh aduh aduh aduh Aduh Tapi gak apa-apa ya cuan ini ya He -he. Oke kita langsung lagi aja lah All inken, all in Aku ngomong joni malah liar ya Ngomong joni lagi main barbar -bar ini ya kawan-kawannya Tapi jangan ditiru ya heeh -he. Kalau kalian main si kakek ini, mah ya wayah. Ya, nah, kalau kalian depo 100 ribu, kalian mau nggak mau aku sekali tuh hilang seratus ribu ya? eh gitu. Oke, okay. kalau JP yang kayak gitu mah, asal kalian lihat XTV dan cara mainnya bagus, kalian feelingnya bagus, pasti dapat jackpot ya. Kawan-kawan, boleh satu lagi kakek turunin. Oke, okay. satu lagi tidak dikasih ya? Astaga! Ainga, ainga. Oke, 5 Oke, ungu. Iya, boleh lagi. Aduh, si boy, nggak apa lah ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sembilan peluru bunyi ya. iya, Aduh, si Aki, Ulti mana meni ainga liat. Oke, ini banyak kayaknya yang pecah kakek. Oke hijau Satu lagi Mantap jiwa Jam pasir Aduh Aduh Jam pasir Satu Aduh Aduh Ini auto Sempak ya Kawan-kawan Di ulti Kaldu-kaldu Cantik dari si Ake ya Sempak ya 600 ribu ya Kawan-kawan Aduh -kawan. lejat nikmat ya boy mantep mantep, mantep mantep Oke Ini hijau jadi Oke Kuning Oke ho Oh, oh, oh mantap lagi kake ultinya mana kake kali dua aja nggak papa mana ultimu kake jahat anjim kau bai anjim anjim anjim sih tidak diulti anjim be ya bai anjim aduh siaboy aduh siaboy ya sok saka ya sama si akima aduh sih Alah Oh, e -e, biru jadi leles, Mamang Joni ya. Lihat tadi udah tiga ribu lebih, tidak dikasih. ulti Aduh si aku mah. Tapi enggak apa-apa, jadi 1,2 ini saldo kita Aduh siap. Boy, heeh, siap. Aduh, udahan aja ajalah ini mah ya. Heeh, modal 80 puluh ya. Mamang Joni sekarang 1,2 satu Alah, siap. Heeh, nah, e -e, ya, mah e eh, enak lecet, sedap nikmat ya. Heeh, oke, biru hijau boleh kakek lagi. Ultinya terakhir kan ke mamang Joni mau udahan mau kabur sih uh, ya, ah uh, uh, udahan ya, uh. nggak bener ini kalau diterusin lagi mah ya bakal totos ya, uh, uh, mamang Joni juga ingatkan kepada kawan-kawan ya, bagaikan yes, wayang ya, kalau main si kakek ini harus tahu diri ya, uh, jangan nafsu, uh, uh. kalau nafsu mah suka tidak balik, suka tidak betul ya, suka membagongkan endingnya ya, tak kawan-kawan ya nyaho nyaho apal-apal kungkat nanti ya kalau nafsu main si kakek ya jadi Mamang Joni ingetin oke okay? jangan nafsu jangan lupa juga ya kalian gabung di komunitas Mamang Joni ya nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar ya linknya link komunitasnya ya yuk Mamang Joni tunggu ya di dalam ya oke okay, di sana juga kalian bisa dapat giveaway giveaway cantik dari Mamang John nih, oke okay. uh, uh, siapa yuk, mungkin ditunggu ya, uh, kalau main juga ingat mainnya di Boswin 168 ya kawan-kawan ya, uh, bakaya wayang Hayu atuh Hayu Hayu Hayu Uh, cukup sekian aja ya dari Mamang Joni ya uh, uh, Mamang Joni doakan Semoga kalian sehat-sehat semua ya uh, Soalnya lagi pandemi nih kawan kawannya Naik lagi nih Aduh Aina Aina, Aina. Cikatu Corona tuh nya diulti Kusi Akinya kali 500 dia langsung index ya Corona uh, uh, uh, Baiklah apa-apa kita mau jalanin aja ya kawan kawannya Stay safe Stay healthy ya kawan uh, uh, Dadah